Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang gemini di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang gemini di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang gemini di bulan Oktober tahun 2021.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 jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat soal ramalan zodiak gemini di bulan Oktober tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan zodiak gemini adalah 5 of Swords ataupun 5 pedang. Secara umum, pop itu diartikan mampu melihat situasi dan kondisi saat semuanya sedang terganggu dan mampu melihat sebuah peluang untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang gemini di bulan Oktober tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini dikarenakan kelelahan, terlalu fokus dalam bekerja, terlalu mengusahkan diri dalam bekerja. Namun di sini seorang gemini mampu melihat satu peluang yang dimana untuk beristirahat dan Mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami sedikit penurunan. Yang dimana di sini ada beberapa prediksi juga yang dikarenakan di sini seorang Gemini adalah faktor usia yang kedua di sini seorang Gemini. Akan mendapatkan suatu bantuan dari seseorang yang lebih dekat dengan Gemini, ataupun doa dari dukungan seorang orang tua sangatlah bermanfaat kepada kesehatan seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, dosen, secara umumnya desain itu diartikan pencerahan kembali penyemangat yang memberikan semangat. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Gemini Sini menggambarkan sosok yang memberi penyemangat, Sosok yang memberi masukan kepada seorang Gemini akan menjaga kesehatan adalah sosok orang tua Sosok orang terdekat yang dimana sini akan berdampak positif kepada diri Gemini sendiri Di bulan Oktober tahun 2021 Dan untuk kartu keuangannya adalah Trio Pentacle ataupun 3 koin secara umumnya Triopontagel itu diartikan kestabilan sudah terjadi kini saja ingin menunjukkan kepada orang lain dengan cara membantu yang dimana disini mengharapkan perubahan lagi dan di disini menggambarkan keuangan seorang gemini di bulan Oktober tahun 2021 mengalami kestabilan yang dimana disini keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di disini seorang gemini ingin menunjukkan kepada orang lain dengan sesuka membantu orang lain yang dimana disini mengharapkan pintu rezeki akan semakin terbuka di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang di sekitar domini seseorang yang dekat dengan game dan seseorang yang lebih tua dari domini sendiri dan di disini menggambarkan Keuangan seorang Gemini tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana sini seorang Gemini ingin menunjukkan kepada orang lain dengan cara membantu orang lain, yang dimana disini orang lain merupakan sosok orang tua, yang dimana sini akan membuat pintu istri seorang Gemini akan terbuka lebar di bulan Oktober tahun 2021, dan jika kartu desan kita lakukan dengan kartu keuangan seorang Gemini di disini menggambarkan, Sosok yang berpenyembahan, sosok yang bermaksudan, sosok yang berarti kepada seorang Gemini, kepada perubahan keuangan adalah seseorang yang dekat dengan Gemini, seseorang yang dibantu oleh Gemini, yaitu di dalam kategori orang tua yang selalu mendoakan seorang Gemini agar keuangannya lebih bagus lagi, dan untuk kartu pekerjaannya adalah four of one ataupun empat tongkat secara umumnya four of one itu diaktifkan tentang tujuan hidup arah yang akan dilakukan yang dimana sini akan terdampak positif kepada kehidupan dan disini menggambarkan pekerjaan seorang gemi di bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami peningkatan yang dimana di sini seorang Gemini akan menata kembali, akan menentukan arah tujuannya, akan menentukan karirnya, yang membuat keuangan finansial lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Gemini akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini nilainya sangat besar, yang dibangun dan dikerjakan bersama seorang pasangan, yang akan mendapat positif kepada keuangan, dominis sendiri, serta kehidupan dominis sendiri, dan untuk kartu support energinya adalah. Naik obat secara umumnya, kenaikan obat itu diartikan seseorang yang sudah mantap pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang usianya di bawah tiga tahun. Dan di sini menggambarkan, kan, pekerjaan seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami peningkatan. Yang dimana sini seorang Gemini bersama pasangan akan sama-sama menentukan arah tujuan dan melakukan pekerjaan bersama yang akan berdampak positif kepada kehidupan dan keuangannya. Dan tadi, sini seorang Gemini akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang-orang terdekat, orang-orang sekitar yang akan berdampak positif kepada keuangan dan kehidupan Gemini sendiri. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Gemini, disini menggambarkan. Sosok yang memberikan masukan, sosok yang memberikan pekerjaan kepada seorang Gemini adalah orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar yang dimana di sini mampu mendoka keuangan finansial Gemini sendiri. Serta di sini seorang Gemini dan pasangan akan menata kembali ke pekerjaan yang akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan finansial Gemini sendiri. Dan untuk kartu hubungan nasmarahnya adalah four of cup ataupun empat piala secara umumnya four of cup itu diartikan mempertimbangkan hubungannya kembali dengan lebih jernih, yang dimana sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya sini mengambarkan seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2021 disarankan mempertimbangkan kembali hubungan asmaranya bersama seorang pasangan yang dimana disini melihat satu kebaikan yang diberikan oleh pasangan dan membuang banyak keburukan itu adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara kepada seorang Gemini yang sudah berpasangan dan disini juga tidak kemungkinan kepada seorang Gemini yang single Seorang Gemini yang single baiknya menemukan satu peluang Menemukan seseorang yang untuk dijadikan pasangan Untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih bagus lagi Di dalam kategori hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umum, King of Cup itu diaktikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini disarankan untuk mempertimbangkan hubungan kembali bersama seorang pasangan, yang di mana di sini melihat satu sisi kebaikan dan membuang sisi keburukan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara, yang didukung didoakan oleh orang tua Gemini, didukung didoakan oleh orang tua pasangan Gemini sendiri. Serta di sini disarankan kepada seorang Gemini yang sedang single, untuk fokus dan melihat satu peluang mendapatkan pasangan di bulan Oktober tahun 2021 yang didukung penuh oleh doa seorang orang tua yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan jika kartu kardusan kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang gemini di sini menggambarkan. Sosok yang memberi pengaruh sosok yang memberikan doa sosok yang memberi motivasi kepada seorang Gemini untuk mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2021 adalah sosok orang tua yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya mendapatkan kebahagiaan keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2021 itu berada di angka 5 53 34 44 dan 49.